What's up school fans? Welcome back to Timeout. and Selamat datang di kelas timeout hari ini dari Bangkok, Thailand sama di cup <tuh> Jadi sekarang ini gue lagi diajak liburan sama in-laws gue Tapi hari ini wajib lah ya Untuk bikin timeout gak boleh miss sama sekali Karena kalau gue miss Wah gue bisa di teror sih lewat DM dan juga lewat comment section nantinya Tapi kalian semua tau lah kenapa gue hari ini full senyum Karena saya batal di hujat dan batal di trash talk sama semua Lakers fans Jadi ini adalah hari yang paling bahagia sebagai fansnya Los Angeles Clippers, gue tahu kita belum punya cincin, kita nol cincinnya masih, kita jarang masuk playoff juga dulu, gue tahu. Tapi yang penting sekarang ini gue bisa menikmati karena kita belum pernah kalah di Lakers sejak tahun 2020. Jadi mohon maaf ya Lakers fans, sekarang ini kalian belum bisa untuk trash talk gue <laughs> di comment section. Tapi gue mikir ya kalau Lakers menang hari ini, mungkin Uh, Viewsnya Time Out bisa puluh ribu views kali ya Mungkin semua orang pada mau datang sih cuma buat komen doang Untuk menghujat Dan juga untuk trash talk gue Tentang Clippers gue sih Aduh <coughs> Belum apa-apa Udah kering gua Harus minum dulu nih Setelah baru juga mulai bikin timeoutnya ya. Tapi yang pasti setelah kita akan membahas tentang game Lakers lawan Clippers hari ini, of course. Gue juga harus membahas tentang Rui Hachimura yang sudah mendarat di Hollywood and Seth untuk uh, memulai debutnya dengan Lakers besok ini melawan San Antonio Spurs. Jadi itulah dua topik utama kita untuk hari ini. Sebelum Tapi sebelum itu guys, seperti biasa, sebelum kita masuk ke kelas hari ini, walaupun kalian sebenci-bencinya sama Clippers gue, kalian tetap dong harus support channel ini karena channel ini... Yang selalu memberikan berita-berita NBA dan juga berita IBL terkini Pastikan kalian support secara gratis Dengan kasih likes dan juga kasih komen Kalau makin banyak likesnya, makin banyak komennya Gue semakin happy guys And Of course, kalau kalian ingin support lebih jauh lagi Dengan berbayar Kalian bisa join my membership program Dan kalau kalian butuh teman baru untuk ngomongin NBA Untuk ngomongin IBL, butuh info basket Kalian hanya perlu bayar 20 ribu sebulan saja Kalian bisa masuk ke our exclusive discord group sana Rame guys, rame banget dan kalian bisa selalu mendapatkan informasi terkini dan juga gosip-gosip terkini dari IBL dan juga NBA. So once again, thank you so much guys for always supporting Timeout. Really appreciate everybody. Kalau gitu guys, Sekarang kita langsung aja ke kelas Timeout hari ini dan kita langsung masuk ke Rock and Troll, Rock and Troll, Rock and Troll. Obviously hari ini adalah edisi Patrick Beverly. <laughs> Seperti kalian tahu kemarin ini uh, Patrick Beverly nge-troll Damian Lillard dengan masukin dan juga ngecek dulu sih jamnya. Jamnya ternyata rusak lalu terus masukin <laughs> di kantongnya dia. Yang artinya adalah dia ngantongin si Damien Lear di game itu. Tapi gue pas nonton itu gak bohong sih. Gue ngakak banget sih. Itu lucu banget menurut gue. Dan kalau ada trolling. Apa ya yang gue ngomong ya? Troll Hall of Famer. <laughs> mungkin itu kelebihan Itu Patrick Beverly wajib banget sih. Untuk masuk ke sana. Dan hari ini pun juga dia viral lagi guys. F.Y.P lagi. Karena hari ini dia nge-flop. Gila nge-flopnya. parah banget sih? Orang ini pukul sama tennis bola. Malah kepalanya dia yang dia kesakitan. Iya <laughs> tapi mungkin... Itulah cara dia mengentertain kita dan ya dia gak pernah berhenti sih setiap hampir tiap game kayaknya ada aja yang dia lakukan ya yang bisa membuat Lakers itu tetap uh, eksis, tetap relevan dan juga selalu ada di FYP. Mungkin ini salah satu strateginya Lakers biar mereka exposure selalu terlalu apa selalu tinggi kali ya. setelah <laughs> itu ada lagi satu momen hari ini yang cukup lucu di mana LeBron ngelempar bedaknya dia lalu kena Anthony Davis di belakangnya. Nah, of course, netizen Amerika nggak beda jawab netizen Indonesia yang langsung incoming Injury joke, semua ada yang bilang langsung, oh. Oh my God, breaking news. AD is out for the year. <laughs> Ape segitu ya. Aduh, gue jadi AD gak banget sih. Sedih bahwa gue ngeliat AD mungkin baca comment section ya. Busetnya orang pada tegawal. Orang lagi cedera, malah diledeki. Tapi untung AD besok akan kembali. Katanya kalau memang saat lagi pemanasan, everything uh, fine. Dia akan bermain besok-biasanya. Saya, Anthony that's Good news untuk Lakers fans. So, itu adalah Rock and roll hari ini. Hopefully you guys enjoy all the videos. Sekarang kita langsung masuk ke hal-hal yang lebih serius. Dan juga berita NBA terkini, of course. Yang pertama, we got some exciting news from the NBA All-Star Hari di diumumin nama NBA, kalau NBA uh, All-Star Draft akan dilakukan sebelum game Oh my God, ini akan intense banget guys sih menurut gue Gue pertama sih penasaran sih konsepnya dan juga setupnya akan seperti apa Dan jerseynya tuh gimana ya, mungkin siapin dua-dua jerseynya kali ya Itu hal yang pertama gue paling pikirkan, tapi yang pasti uh, ini akan membuat para fans semakin Engage Dan juga semakin penasaran Dengan proses ini Karena Kita penasaran kan Wah reaksinya gimana Yang dipilih pertama ya Apalagi dipilih terakhir Oh my god yang Dipilih terakhir gua gak tau sih Either malu Atau kayak Oh fuck man Beneran ini gue paling terakhir Dipilihnya Mungkin ekspresi seperti itu Jadi kita Lebih Seru sih kalau ini lebih kayak kita tuh adrenalinnya kayak Oh shit siapa yang dipilih pertama gua penasaran nih kira-kira LeBron atau Yanis akan milih siapa Itu uh, kita pasti penasaran banget Mungkin kita bisa tebak tebakan nanti ya uh, Sebelum NBA All oh, Star so, Tapi ya pasti kalau dari Eastern Conference kelihatannya Yanis akan menjadi Kapten Sedangkan dari Western Conference LeBron, Wuh jauh pala LeBron Bira 1,5 juta votes kayaknya Sama Stephen Curry kemarin ini Jadi, can't wait though uh, But we gotta give a shout out to Kevin Durant Kita nggak boleh lupa Karena katanya ide ini dari Kevin Durant jadi Kevin Durant lagi melakukan podcast-nya dia di boardroom. Uh, dan dia mengeluarkan ide ini. Bilang kayak, oh kayaknya asik ya. Kalau kita bisa nge pemain di All Star tuh sebelum pertandingan. Dan itu sebenarnya emang... Um, apa ya, idealnya kalau lagi pick up game Kan offer tuh pick up game paling mahal Dan juga paling mewah di seluruh dunia ya Jadi kalau lu di Amerika gitu Kalau lagi di street ball Ataupun lagi main di 24 hour fitness, LA fitness Itu lu tuh dipilihnya tuh Ya sebelum game, lu kayak di pick Oh ya lu tim gue ya, lu tim gue Kayak gitu Jadi sebenarnya konsepnya datangnya dari situ Tapi eh, hey, KD giving NBA a free free ideas So we gotta appreciate him sih Untuk KD KD sih pinter sih menurut gue sih And of course Uh, udah gak sabar sih untuk nanti terbang ke Salt Lake City uh, Dan juga ngeliput NBA all Star Semoga semuanya akan lancar-lancar aja Masih menunggu konfirmasi dari NBA nantinya Untuk bisa meliput uh, Excited dan juga penasaran sih Apakah Aaron Gordon akan kepilih atau enggak Karena kalau Aaron Gordon kepilih katanya dia mau ikut tendang kontes Semoga itu akan pecah banget sih Pecah banget sih kalau Aaron Gordon bisa ikutan Dan gue yakin akan juara kali ini sih Gak mungkin enggak sih Uh, gua atau si Slendermottis itu katanya akan ada satu dunker, gas, gas dunker gitu ya. Itu, I think that should be fun too. Tapi pasti ada Shaden Sharp. Shaden Sharp, I think, is confirmed untuk ikutin Slendermottis itu, itu. Anak terbangnya tinggi banget sih. Lo mau liatin highlightnya dia sama Blazers? Kok Cash Elliot crazy bro. Itu palai di atas ring banget sih. So... Can't wait, dan nanti akan ada eksklusif konten pastinya untuk para members. Jadi, ditunggu aja laporan langsung dari South Lake City. Semoga bisa ketemu pen-NBA banyak sih. Itulah doa gue sih nanti ya. Amin. Oke, okay, untuk game hari ini, kita pertama akan ngomongin Miami Heat terlebih dahulu yang menang tipis 98-95 atas Boston Celtics. Bam ada bayo. Jadi bintangnya di game ini karena nggak ada Jimmy Butler. Tadi uh, ada anak yang terbang dari Argentina kayaknya cukup jauh. Dia udah pengen banget nonton Jimmy Butler. Kasihan banget muka sih pasti kasih lihat uh, ataupun dikasih tahu kalau Jimmy Butler nggak akan main sejak jam sebelum pertandingan. Bah But Jimmy Butler made it up, dikasih jersey dan juga dikasih bola. kalau nggak salah sih inget gue tapi ya pasti Bam ada took the opportunity nunjukin kalau dia masih one of the best centers in the Eastern Conference. Dari ini 30 poin dan 15 Of course, terakhir ada elbow jumper untuk uh, kasih Miami the lead for good. Uh, so Bam was the best player hari untuk Miami Heat. Tapi Tyler Hero played the whole game really bad. He played really bad. Tapi terakhir-terakhir itu, he made some crucial plays untuk uh, Miami Heat juga. Jadi peranan dia tadi cukup besar sih untuk memastikan kemenangan Miami Heat. Tapi yang lebih besar lagi memastikan kemenangan Miami Heat adalah Jason Tatum. Jason Tatum tercover banyak banget woi. Gila ini blunder banget sih untuk Celtic karena they were up by 10 uh, tadinya terus tiba-tiba langsung kekejar kena 10 all run and then Jason Tatum punya kesempatan juga untuk bisa kasih Boston Celtics Lee tapi 4 kali DTO 4 kali DTO di bawah 2 menit sih just not his characteristic sih menurut gue tapi Ya yeah, total secara tim juga Celtics 17 turn over hari ini So uh, Taylor Knight masih put up a great stats Dengan 31 poin, 14 ribon, dan 7 assist But just a bad bad loss ya Menurut gue untuk Boston Celtics tadi ini Oke okay, karena kita minta ke Nikola Jokic Yang made a crucial bucket also Hari ini untuk uh, Nuggets Dan Nuggets menang tipis banget 99-98 atas New Orleans Pelicans tadi terakhir A very nice setup Dari Jamal Murray Yang membuat Joker open For the Open uh, For the floater dan um, on the next possession sayang si Jim McCallum 3 poinnya gak masuk dan itu kenapa Pelicans gagal menang hari ini Joker gila sih Joker 4 kali triple double secara beruntun di 4 game terakhirnya hari ini 25 poin 11 rebound 10 assist just just very very crazy sih menurut gue si Jokic ini sih i think he could, gila sih kok triple oh, MVP agak gila ya tapi ya tapi yogi statsnya ya gue kasih kalian stats yang gila banget juga adalah dia selama satu season ini itu baru satu game Baru satu game guys, satu game di bawah 50% nembak field goalnya That is insane Emang gak ada obat sih si Nikola Jokic ini ya ah, Sayangnya tadi nyari Thai Ice Tea di jalanan gak ada ya Gue pengen banget minum Thai Ice Tea Walau gua tadi lagi jalan pulang tapi gak ketemu ya Tapi udah selesai makan malam itu kenapa juga uploadnya agak malam Tapi langsung saja lah Lakers fans Anda kurang beruntung hari ini Karena kalian masih belum ada kesempatan Untuk trash talk gue uh, Gue jujur ya Jujur gue nervous sih Jujur gue nervous hari ini nonton Lakers lawan Clippers Karena atau talk a lot of shit last night di Instagram So Gue yakin kalau hari ini Clippers kalah Itu gue pasti akan diserang abis habisan But thank God Clippers gue Got my back <laughs> So I'm good today um, Ya gue udah siapin mental sih Tapi gue udah siapin mental kalau emang gue diserang hari ini uh, Dan gue tadi seneng sih kalau sera juga comment sectionnya lama ya jadi jadi kayak aduh hehehe nggak apa-apa lah mungkin next game next game mungkin Lakers menang seperti gue bilang um, Clippers menang 133 115 untuk kemenangan kesepuluhnya mereka Uh, atas Los Angeles Lakers mereka belum kalah sejak pelatihnya masih Doc Rivers dan Tai Lu pun belum pernah kalah sejak ketemu LeBron. gila, gila banget menurut gue ini tapi uh, LeBron, oppa LeBron, oh my God, man, Jadi dia pasti kesel banget sih, pasti kesel banget hari ini apalagi terhadap Russell Westbrook tadi LeBron udah capek-capek sampe career high 9 three point shots, gila dia 9 kali three point loh hari ini masuk loh. Um, hampir bawa single-handedly menurut gue single-handedly bawa Lakers comeback dan hanya ketinggalan sekitar uh, tinggal sepuluh poin aja tapi setelah itu Russell Westbrook happens oh my god Russell Westbrook inbound bola ke Dennis Schroder asli boleh lepas asli turnover abis itu kena 3 point sama Reggie Jackson and after that ke Leonard, ngedang and jauh lagi guys and jauh setelah itu si David Ham langsung empty the bench and LeBron mukanya ini gue ada videonya dia, I don't know, men, dia lagi overthinking tentang Lakers kayaknya di bench, dia kayak, oh my god, ini apa cuma gue doang yang mau menang ya? Ini, kenapa gue ke Lakers malah jadi busuk begini ya? Bukannya makin banyak jadi juara gitu, jadi, uh, Leblon kasihan banget sih. Man, that face, man, sambil dengerin si Russell Westbrook di kanannya bacot gitu, pasti dia kayak, oh my god, this guy, can't she just shut up? <laughs> Mungkin otaknya kayak gitu juga kali, tapi, Man, sedih banget sih gedek masih gedek banget LeBron hari ini sama Russell Westbrook. Uh, itu momentumnya benar-benar hilang di situ sih menurut gue sih. Tapi semangat Opa LeBron, man. Besok udah ada AD ya, dari Hachimura untuk bantuin lawan Spurs. Lah <laughs> Spurs sana ada, ada bantuan juga. Semoga bisa menang besok lawan Spurs ya. Tapi LeBron amazing game. Gila umur 38 tahun. I don't know how he does this. But 46 points, career high, 93 three point shots, 8 rebounds, 7 assist, 0 Turnover, man gila sih Lebron Udah coba sebisa mungkin untuk Hard carry this team Ya, tapi masih belum bisa menang juga guys gila sih. Sedih sih kok jadi Lebron sih But, dia semakin dekat untuk rekor hari Karim Abdul Jebar, I think 182 Poin lagi kok, gue gak 185 Ya, yeah, I think that could ha be Happening in like well, On this pace sih 4 game atau 5 game lagi sih, I think rekor itu Akan pecah, I think that's gotta amazing I cannot wait sih, untuk ngeliat sebagai Seberapa emosionalnya dia nanti saat bisa memecahkan rekornya Kareem Abdul Jabbar sih But, yeah man, Lebron salute, man, he's amazing, he's a machine uh, I love that guy. so Now, tadi gue mau, oh iya, ada satu alet like saya Lebron yang gue mau kasih lihat kalian Liat dia tadi nge-spin di depannya Roko, hampir Roko jatuh, itu di dunk It really tough sih, and of course gue sebelum- lupa juga, LeBron udah completed the puzzle, dia udah nyetak 40 poin lawan semua tim in the NBA, that is a crazy achievement. Gak ada kali orang bisa kayak gitu, kayak cuma LeBron doang kali ya, gue rasa. Um, Ya, yeah, tadi si Kyle tuh juga setelah game lucu juga sih, dia bercanda juga, dia bilang, ya yeah, gue kasih lah biar Lebron juga cetak 40 poin lawan kita, biar dia complete everything. So, that was really funny, itu adalah between, uh, ya, yeah, dua orang yang berteman juga ya. Yeah. Um, ya, yeah, starternya Lakers, hanya Thomas Bryant yang played. Oke, okay, hari ini dengan 15 poin dan 7 rebounds. Uh, yang lainnya single digits. Of course, Russell Westbrook finishes with 17 points and 5 assists off the bench. Uh, but Lakers fans menurut gue should get excited for Rihachimura. Uh, Lakers got Rihachimura for cheap menurut gue eh uh, sorry tiga second round pick and of course Kendrick Nunn. Kendrick Nunn mungkin dia bisa jago nanti di Wizards tapi peran dia masih bisa tergantikan lah kalau di Lakers menurut gue. Eh uh, jadi I think this trade was won by the Lakers di mana Rui Hachimura masih 24 tahun, 6 ft 9, main posisi 4 untuk Lakers. Eh uh, man, dia bisa nyetak poin sih menurut gue sih. He can score the ball. Kita bisa lihat beberapa game lalu dia mencetak 30 poin untuk Wizards. Jadi dia kuncinya sih yang penting. Bisa dapat open shot and hit that open shot saja sih. Apalagi in the Korean kan you know LeBron love it. LeBron suka ngedrive. Pas dia suka ngedrive itu dia suka kick out. Dan yeah, we just gotta be ready. we uh, of course, add some size. I think dia juga bisa defense. I think he's pretty physical juga. Uh, dan dia juga adalah insurance ya. Insurance untuk kalau Anthony Davis. Amit-amit nggak -amit, bisa main di playoff. Atau cedera lagi. But I have a solid backup juga. Uh, backup yang bisa produce starters numbers. So, I think... Rui Hachimura akan diresan juga plannya sama Lakers uh, offseason ini. So this is a long term plan, not just a short term plan dan uh, plan. Dan dia juga udah agak familiar lah. Ada beberapa mantan pemain Wizards di sana. Ada obviously ada uh, Russell Westbrook, ada Troy Brown Jr. dan juga ada Thomas Bryant. So I think nggak akan susah juga untuk dia bisa langsung adjust dengan tim barunya ini. Dan tadi pun dia juga udah latihan sama Phil Handy. Dia udah mulai pemanasan sama Phil Handy. I uh, think Phil Handy udah mulai ngajarin kayak posisi-posisinya harus ada di mana, nembaknya dari mana. Nanti Lebron akan oper dari mana. Jadi yang penting dia bisa stress the floor Agar LeBron bisa ngedrive Karena kalian tahu semua lah LeBron suka banget ngedrive ke dalam Jadi pemain-pemain itu -pemain harus siap Untuk menembak nantinya Dan ropelin Kayaknya emang ada orang dalam ya Dia kayak ada orang dalam di Wizards tuh Kenapa gak sekaliganya bawa berat libil Kok bawa berat libil udah beres itu Shooting problemnya Tapi kadang Lakers fans Bisa berharap sih Kalau Lakers masih bisa boboyan, Kok bisa boboyan, boyan Bogdanovic Itu juga kelar sih problemnya Lakers sih Tapi Yeah man Lakers i think Gonna get better sih With Rui and AD coming back So everybody should get excited for it Dan Clippers gue hari ini Of course ada PG-13 27 point And 9 rebounds Kawhi Leonard 25 points Tapi the big government Reggie Jackson Hari ini akhirnya gue ngeliat dia main bagus Di season ini Dan dia ada mencetak 22 point Off the bench Gue seneng banget sih Karena Reggie Jackson ini Perannya akan penting banget untuk Clippers nantinya di NBA Playoff Dan sejak Mobilnya PG kena hit and run, they are 3-0 Aduh oh my god, lo udah liat sih foto anaknya di foto sama PG Anaknya mukanya pucat banget men, pucat banget Kasih sama dia, kaya, oh shit, it's Paul George Mungkin dia kayak gitu kali mukanya Tapi yang pasti, uh, shout out to that kid Kira-kira, that kid, Clippers gua, undefeated so far ya Sekarang ini, um, tapi keway sadis banget sih Kawhi mid-range sadis banget Mau dijaga double team Mau di apa, juga tetep ID Bisa masukin sih Dan hari ini dia dari 2 point Itu fill goalnya 11 dari 12 Men I think Kawhi is back Men I think Clippers gue abis ini bisa mulai menang sih Gue juga dalam kali gak liat si Ownernya Steve Ballmer Kayak ekspresi itu sih hari ini sih Jadi I think Uh, Clippers harusnya abis dari hari ini sih akan naik grafiknya and the unsung hero gonna give them a shout out uh, Terence Mann 17 point 4 dari 7 3 poinnya uh, dan dia nggak jadi di trade I'm very happy uh, Robert Covington with 4 blocks hari ini and Batum 6 rebound 6 assist Batum been absolutely amazing untuk Clippers season ini so I'm very very happy hari ini role players ini menjalankan tugasnya dengan baik semua uh, Clippers juga had a great start though, untungnya di first half tadi 15 dari 23 point-nya so it was hard to come back From that, because we are not the blazers. We are not the blazers. <laughs> eh, semoga aja Clippers gua bisa dapet fan fleet. Oh my god, Clippers gua dapet fan fleet sih mantep banget sih, ataupun dapet Lowry sih. At last game over for everybody. <laughs> so itu berita NBA dari hari ini, kita akan pindah ke prediction. Uh, besok NBA ramai ya, sih, ada sepuluh game. Uh, gak tau kenapa, feeling gua besok Lakers lawan Spurs akan over 20, 243 uh, Lakers itu go back to back game, totalnya average itu 251 poin. Jadi semoga aja ini bener nih, bisa nih pakai statistik ini milihnya ya. Dan ya walaupun agak tinggi Semoga aja besok gak ada yang main sih. Defense. Semoga defensinya longgar besok ini So good luck everybody And top styles Oh my god kalkus makanan kangen viral nih Tapi gak gitu juga bro <gih> Hari ini dia pakai outfit yang absurd banget Ini mirip banget Mungkin gue Kayak permen airheads Kalo yang pernah makan airheads Yang panjang Terus warna-warni rainbow gitu Ini kayak airheads Beneran jalan gitu sih menurut gue sih Jadi asli si outfitnya ini Hancur banget uh, Untungnya Hari ini dia 30 poin untuk wizards Jadi Wizards benar satu poin Diselamatkan dengan Dylan Wright juga tadi Untuk stealnya Kalau enggak sih Habis itu Kusma hari ini Asli Habis pasti uh, Di social media Tapi untuk fansnya Mavericks Kelly Kok Radit ya Satu lagi di grupnya Fansnya Mavericks Please sabar-sabar ya. Aduh gila, itu tadi Senseduin Widie sama Quisma aja trash talk tadi abis pertandingan ya. Kata-kataan tapi gila Maverick keras sih timnya itu. Huh, kasian, kasihan Doncic sebenarnya butuh bantuan ya. And of course, terakhir player of the day, uh, I think Nikola Yogi should be the player of the day uh, dengan 25 points, 11 rebounds, 10 assist plus the game winning floater lawan Pelicans tadi ini dan Denver menang So once again thank you so much guys Sudah join my class today Sudah ikutan diskusi Sudah ikutan kasih like uh, Really appreciate everybody Kalau gitu guys Jangan lupa untuk take care everybody uh, Jangan lupa untuk stay healthy And take care yourself And I will see you guys again very soon Peace out everybody